serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanya seputar Lezlar. Ya. Baiklah sahabat Lezlar dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang. Kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru di persahabat ya, seputar idola kita. Sebelumnya ke kabar pertama, persahabatnya ada banyak spesial banget nih Dari lasti, bilar galerian score, ini info untuk kita semua Alhamdulillah, Lesi Kejora masih di posisi pertama nominasi social media artist of the year, persahabatnya Dengan lagu kelopak Dengan Ikhlas, jadi lasti tentunya mampu masih di posisi pertama di atas betrang peto di sini kita lihat salvox sama kalimat komentar yang diberikan dari akun enam 9841460 Di situ mengatakan, Ayo naikkan onyo turunkan yang di atas, katanya tuh persahabat. Ya, yakin nih? Mau ngalah gitu aja persahabat ya? Yuk buktikan kompakan kita. Mudah-mudahan dari si kejorang, ini selalu bisa di posisi pertama. Amin ya Rabbal alamin. Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari para fans sejati. Salah satunya dari akun Instagram Leslar Kendari 01 mengatakan rezeki sudah diatur dan tidak akan tertukar. Berusaha, berdoa, ikhtiar selebihnya serahkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberuntungan berpihak Kepada Bunda BBL Lesti Kejora Amin Ya Allah Masya Allah banget ya Positif banget komentarnya Dan berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Bunda Aviv mengatakan Hayuklah jadi tertantang nih Gaspol warga Konoha di seluruh dunia Pasti bisa dong bikin bangga Bunda Untung ternyata fansnya barbar -bar banget Kalau soal dukung, mendukung, semangat Tuh bersahabat ya ada semangat dari fans sejati mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid mendukung yang terbaik untuk karya-karya dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita ke momen luar biasa. Kakak Bilar semalam bersama dari Alatik Kejuara menghadiri acara ulang tahun atau halilintar. Pak, sahabat, ya, Masya Allah, gantengnya luar biasa, idola kesayangan kita. Jam tentu kakak Bilar pun mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadi miliknya. Tentu mengunggah sebuah postingan foto bareng istri tercinta dan pasangan Atta Aurel bersama dia dan sebuah kalimat ucapan dari Rizky Bilar. Selamat ulang tahun, bro Atta Halilintar, sehat selalu, jadi kepala keluarga yang baik dan semoga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjut kedua James Bond dan James Bond Pelan, hi, Kata Kakak Bila, sahabat, ya, aduh, cute banget, ya, stylish by Wanda. Harak, Masya Allah, luar biasa banget, ya. Memang stylish dari Kak Wanda, selalu saja tentunya membuat kita semakin bangga." Dan kita lihat, "Apa sahabat, ya, ke slide kedua, coba lihat Masya Allah, luar biasa banget, ya. Kakak bilar selalu tampil ganteng, keren, kece banget, apalagi di dlc yang semakin hari semakin terlihat sangat cantik." Persahabat, ya stainless dari kawan daharang yang luar biasa, apalagi tentu mereka foto bareng mobil Lamborghini warna kuning. Wow, semakin keren aja persahabatnya. Alhamdulillah, tentu kita merasa bahagia dan selalu bangga mengidolakan idola kita Leslie dan Rizky Bilar. Ada kalimat komentar juga banyak yang diberikan dari para sahabat. Ada atau Halilintar juga ikut berkomentar. Terima kasih Broku dan Dedek Lesti Kejora, itu masalah banget ya, dan kita lihat juga Di sini Kakak Bilar mengatakan terima kasih Mas Rudy Salim, sudah meminjamkan properti mobil buat foto Katanya tuh, aduh cute banget ya, coba aja kita lihat ke unggah berikutnya Ini diunggah oleh aku Les Larsik sebelumnya, Kakak Bilar dan Dedek Lesti Kejoram ini berkunjung ke serum milik Rudy Salim Dan sebelumnya juga Rizky Bilar mengatakan terima kasih Mas Rudy Salim sudah meminjamkan properti mobil buat foto katanya tuh Dan ada jawaban komentar dari Rudy Salim yang selalu membuat kita bangga persahabatnya. Et, terima kasih udah dibeli Suka begitu deh kata Ruth Salim Masya Allah persahabat ya diam-diam Ternyata mobil Lamborghini tersebut Sudah dibeli oleh kakak Rizky Bilar Aduh masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu berkah Barokah dan selalu Lancar rezeki dari Idola kesayangan kita Masya Allah banget persahabat ya Berawal dari solawat Tentu sudah menjadi milik Kakak Rizky Bilar, ini patut tentu kita contoh, mudah-mudahan selalu menjadi sosok inspirasi untuk semua banyak orang. Dan berikutnya juga bersahabat, ya perhatikan, ini ada momen spesial yang luar biasa cute banget, ya gemas melihatnya. Ketika Bunda, Lesti, dan Papa Bilar, ini joget bareng, ya kan, cendol Dawet bersama pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, aduh. Alhamdulillah banget persahabat ya mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kebahagiaan persahabat ya dan kita doakan juga persalinan dari Allah si nanti diberikan kelancaran dan kemudahan amin ya robbal alamin. Ke kabar berikutnya juga persahabat jana ya, info penting juga nih adi acara anugerah dangdut Indonesia tanggal 24 November. Ada juga acara Ida Indonesian Dangdut Award tanggal 1 Desember. Acang IMA juga Indonesian Musik Award tanggal 6 Desember. Rai Warga Konoja jangan merasa lelah atau bosan untuk ngevote kita tunjukkan kekompakan warga Konoha. Ayo semangat kita bisa. Yuk sahabat ya. Mumpung tentunya hari Minggu libur kita wajib untuk mendukung caranya mau voting idola saingan kita mudah-mudahan selalu mendapatkan penghargaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga bersahabat ya ada info penting dari dede ini Al baru saja mengunggah sebuah postingan ini cute banget yang cuplikan Cinta Abadilaslar untuk hari ini jangan lupa sebentar lagi kita akan menyaksikan Cinta Abadilaslar di antv ini cute banget persahabat ya Papa Bilar dan relasi ke ini selalu saja membuat kita bangga dan tentu ini ada momen yang cute juga ketika Papa Daniel ini jadi model persahabat ya tuh aduh cute banget ya Pap dance masya Allah luar biasa ini luar biasa membuat kita semakin bahagia. Apalagi persahabat dia banyak sekali momen-momen cute, momen-momen romantis yang ditunjukkan oleh idola kesayangan kita. Tedi Alasdi gemes banget ya. Luar biasa jangan sampai kelewat, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Ada kalimat juga yang dituliskan lewat caption oleh Tedi Alasdi. Yuhu jangan kelewatan kata Tedi Alasdi persahabat ya sudah diinfokan langsung dari tentunya idola kesayangan kita jangan sampai kelewat pasti tentunya kekompakan kita selalu ditunggu nih wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mudah-mudahan selalu banyak dukungan untuk idola kesayangan kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune di lampung channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya